Alhamdulillah, bagaimana anak-anak tadi sudah melihat profil dari sekolah SMP Nurul Huda serta guru-gurunya. Apakah terpesona dengan sekolah kita? Demikian acara pada hari ini pembukaan MPLS tahun 2020-2021 di SMP Nurul Huda. Dan selanjutnya. Acara yang terakhir yaitu penutup dengan bersama-sama kita membaca "Hamdallah Alhamdulillahi 'Alamin". Baik, sebelum saya tutup dengan salam, saya akan berikan eh, beritahukan bahwa sehabis penutup ini akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Budina Misran Nur. Orangnya cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.